Kucing Persia Himalaya atau dikenal juga sebagai kucing Himalaya adalah kucing yang memiliki keindahan yang menakjubkan. Kucing ini dikenal dengan bulunya yang tebal dan panjang serta pola warnanya yang cantik. Di artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang kucing Persia Himalaya. Deskripsi fisik kucing Persia Himalaya Kucing Persia Himalaya adalah kucing yang memiliki tubuh yang besar dan berotot, serta wajah yang bulat dengan mata yang besar dan lebar. Bulunya yang tebal dan panjang dapat tumbuh hingga 5-6 inci panjangnya, dengan warna putih yang cerah di sepanjang tubuh dan warna lain di bagian kaki, telinga, dan ekor. Ada dua jenis warna yang umum ditemukan pada kucing Persia Himalaya yaitu blue point dan seal point karakteristik dan sifat kucing Persia Himalaya kucing Persia Himalaya adalah kucing yang cerdas lembut dan ramah mereka sangat terikat dengan pemiliknya dan menunjukkan rasa sayang yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya kucing Persia Himalaya juga sangat aktif dan suka bermain namun tetap mempertahankan sifat lembutnya perawatan kucing Persia Himalaya Kucing Persia Himalaya membutuhkan perawatan khusus karena bulunya yang panjang dan tebal. Harus rajin menyisir bulu kucing setiap hari untuk mencegah kerontokan dan menjaga bulunya tetap sehat. Selain itu, kucing ini juga perlu mandi secara teratur dan membersihkan daun telinga dan mata agar terhindar dari infeksi. Kesimpulan, kucing Persia Himalaya adalah kucing yang cantik dan lembut dengan bulu panjang dan tebal serta warna yang indah. Mereka adalah kucing yang cerdas aktif, dan suka bermain. Namun, mereka juga membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga kesehatan dan kebersihan bulunya. Jika Anda ingin memiliki kucing Persia Himalaya sebagai hewan peliharaan, pastikan Anda dapat memberikan perawatan yang baik dan memadai untuk kucing ini. Sejarah kucing Persia Himalaya, kucing Persia Himalaya pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1930-an. Kucing ini adalah hasil persilangan antara kucing Persia dengan kucing Siamese. Hasil dari persilangan ini adalah kucing dengan pola warna yang unik dan indah. Seiring berjalannya waktu, kucing Persia Himalaya semakin populer dan diminati sebagai hewan peliharaan. Mereka menjadi sangat terkenal di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan mulai diakui sebagai jenis ras kucing yang terpisah pada tahun 1957 oleh Asosiasi Kucing Amerika, The Cat Fancy Association, CFA. Hingga saat ini, kucing Persia Himalaya masih menjadi salah satu jenis kucing yang paling populer di dunia, dengan keindahan bulunya dan kepribadian yang ramah. Karakteristik kucing Persia Himalaya, selain memiliki bulu yang panjang dan tebal, Kucing Persia Himalaya juga memiliki beberapa karakteristik khusus yang membuat mereka sangat menarik. Beberapa karakteristik ini termasuk warna bulu yang unik. Kucing Persia Himalaya memiliki pola warna yang cantik dan unik di seluruh tubuhnya. Warna putih cerah terdapat di sepanjang tubuh mereka, sementara warna lainnya terdapat di kaki, telinga, dan ekor. Wajah bulat dan mata besar. Kucing Persia Himalaya memiliki wajah yang bulat dengan mata yang besar dan lebar. Kepribadian mereka yang lembut tercermin dari wajah mereka yang imut dan ramah. Sifat ramah dan lembut Kucing Persia Himalaya adalah kucing yang sangat ramah dan lembut. Mereka sangat terikat dengan pemiliknya dan suka bermain dengan orang-orang di sekitarnya. Perawatan Kucing Persia Himalaya Kucing Persia Himalaya membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga kesehatan dan kebersihan bulunya. Beberapa tips perawatan yang dapat dilakukan adalah Menyisir bulu kucing setiap hari untuk mencegah kerontokan dan menjaga bulunya tetap sehat. Membersihkan mata dan daun telinga secara teratur untuk mencegah infeksi. Mandi secara teratur untuk menjaga kebersihan bulu kucing. Memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatan kucing. Kesimpulan, kucing Persia Himalaya adalah kucing yang cantik dan lembut dengan bulu panjang dan tebal serta warna yang indah. Mereka adalah kucing yang cerdas